Bajana jiwa siap Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya di sini, Awir official Salam otomotif Salam satu hobi Jangan lupa di Klik tombol subscribe Like, comment, dan share -nya. Channel ini semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan yang berada di luar sana khususnya dalam dunia otomotif kita spill satu-satu unit kanter kita ya bersama bapak kita ya <laughs> ini kanter tahun 2017 next ini kanter tahun ini kanter tahun 2018 Ini Borneo tahun 2019 masih ready teman-teman. Yang berminat silakan saja di kontak person ke nomor 081374656554 ya. Mobil paling ganteng Wow Semua lampu LED-nya hidup ya borneo bajana jiwa siap next yang terakhir tahun 2017 kita tutup karena hari telah jelang sore ya teman-teman ini poso tahun 2020 2020 <rires> Sorry tahun 2010 karena kita melihat 220 PS, makanya dibilang 2020. <laughs> Ini udah ready juga ya. Kemarin udah kita review. Masih bagus juga. Gas Ada di belakang beberapa unit Dutro yang telah dan kita perbaiki saksikan di channel Awer official ya silahkan di subscribe like, komen, dan share channel ini semoga dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan yang berada di luar sana ya Mesinnya ini aja masih gering bu ya. Terima kasih banyak, semoga teman-teman dan mereka rekan yang berada di luar sana, semoga dalam keadaan sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin, sampai ketemu esok harinya di channel Awir Official. See you next time.